Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara pembuatan ranking di Microsoft Excel Semisal kita punya data sejumlah 48 seperti ini akan kita tentukan misalnya 70,59 rankingnya berapa ini berapa langkah-langkahnya adalah menggunakan fungsi rank nanti akan ada number yaitu angka yang akan kita cari rankingnya berarti di sini angka 70 kemudian ref itu kelompok angka yang akan di ranking berarti 70 ini sampai ke bawah ini kemudian order ini kalau kita mau meranking uh, delay tertinggi kita kasih angka 1 bawahnya lagi angka 2 dan seterusnya kalau yang angka 1 yang order angka 1 ini sebaliknya. Kemudian penggunaan F4 untuk membuat lambang dolar. Oke, kita langsung saja praktek. Uh, kita klik di sini yang akan kita tentukan rankingnya angka-angka ini. Kemudian kita klik More Function Compatibility. Kita geser ke bawah pilih Rank Number. Ini kita klik di area ini angka yang akan kita cari rankingnya. Kemudian ref, berarti ini kita klik tahan sampai ke bawah, berarti ini area yang akan kita tentukan rankingnya. Karena nanti ini kita akan geser ke bawah, maka ini harus dibuat absolut dengan lambang dolar. Cara cepatnya adalah kita klik F4. Nah ini langsung ada lambang dolar sehingga ini nilainya absolut. Kemudian pada order kita klik 0, atau kita ketikkan 0 sehingga nanti urutannya rankingnya, angka terbesar itu rankingnya satu dan seterusnya kita klik Oke OK. ini sudah jadi ranking kemudian untuk angka-angka selanjutnya kita tinggal klik geser ke bawah atau klik dua kali pada tanda ini sampai tanda plus keluar nah ini akan keluar rankingnya kemudian untuk menandai ranking Misalnya kita setting angka merah, uh, warna merah, ranking 1 sampai 3, biru, warna biru, 4 sampai 10. Nah, caranya kita buat yang biru dulu. Kita blok area yang akan kita kasih warna, kita blok ke bawah. Kemudian, kita kembali ke Home, pilih Conditional Formatting, kemudian Highlight Cell Rules ini, kemudian pilih less than maksudnya yang kurang dari nah berarti yang kurang dari angka, karena ini 10 berarti kurang dari angka 11 akan kita kasih warna biru nah, kita kembali ke sini, klik di sini, kemudian pilih custom format atau custom format kemudian pilih file fill ini, fill, kemudian klik pada warna biru klik ok ok nah ini berarti yang rankingnya ini berwarna biru sampai ranking 10 kemudian baru kita tentukan untuk yang warna merah yaitu ranking 1 sampai 3 caranya block seperti tadi conditional formatting kemudian highlight cell ruler ini kemudian less than berarti kurang dari kita kasih angka 4 yang akan diwarnai, nanti yang angka 1, 2, 3, klik custom format kemudian pilih merah oke okay. seperti ini nah, terkadang ada data anak yang nilainya 0 atau atau apa ya, ya 0 misalnya anaknya sudah keluar atau seperti apa misalnya di sekolah biar tidak ikut ke ranking maka anak tersebut perumusannya kita menggunakan rumus yang seperti kita tambahkan if dalam kurung misalnya ini a2 sama dengan nol maka kita kasih kosong baru rank kita contoh ya ini, ini sama dengan if dalam kurung angka ini kemudian sama dengan nol maka Ah, kemudian kita kasih ini baru kita fungsi rank tadi uh, rank kemudian number kemudian ini ke bawah ini kita block klik F4 oke okay. Kita klik ke bawah, nah misalnya ini kita ganti, ini rumus ini dengan ini sama, ya, ini rumusnya dengan ini sama. Misal ini ada angka anak di sini angkanya -angka 0, nah, maka nanti ini otomatis tidak mendapatkan ranking. Kalau pakai rumus biasa tadi yang pertama, ini masih mendapatkan ranking. Lagi kita kasih 0. Ah ini, tetap mendapatkan ranking. Jadi, rumusnya kita tambahkan kayak gini. If yang angka yang akan di ranking sama dengan roll, maka dikasih kosok. Demikian untuk cara pembuatan ranking di Microsoft Excel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.